Oh, emaknya badru apa? Mau oh, sekitar dua puluh tahun? Surat alahan, apa? Ini dimaafkan, ini bedroom. Baik aja ya? Alhamdulillah, baik aja. Abahnya badru, aku minum jamu akar umbi <laughs> supaya ngaras-ngaras susahlah, oh, sekadar berlebihan. Tuh kan, kayak kaya suju, aku nih cantol. Abahnya ada tuh suju. Aja minuman. Harapan udah, aku tuh suju. Biar ada suju, amin. Eh, lu cinta. Pak, minyak hadran? ngapa apa ini hinek? Lalu, lah. laki, undin nih. datang, jari udah eh, Aku rasa kawan, ayo, untuk ambil deh Ya, jangan ambil kawan, nanti juga bakal ketemu ngepet. ya, udah, dikit sekali. boleh, kalian juga buntu. Santi, aku rasa aku sekali ada di ngerasa loh, sekali dipisah. Aku ngerasa jadi, Jadi nggak tahu ya? Ini cara nah, tercepat apa ya? lagi nasi <tuk> sekali lagi? Odin! nambah intaan, rasa ya, <tuk> nambah habis duit, aku juga aku rasa. Ah, Apu, ad adon, ya, aku kembali, ada untuk apa ini, ada ada aku kembali menjadi pelakor, Bila, boleh pulang, pelakor itu lah, mulai aku, lah. aku <tuk <tuk <tuk bujang, <tuk kalo kalo. bujang sampai Iyi. ini, makanya pelakornya Makan ini orang dekat jolo Hai loh hai kalau aku pelaku tadi di sana sowongan lo hai sana sowongan lah lah pun lihat, kalau gua-gua ya lo kada dalam selawar lo hai aku nang abahnya lo ke di rumah kagigileran tergoda oh. iman tergoda iman haan. apalagi kalau itu sudah nih kayak itu ada nasi asli lo ibu-ibu nang orang kampung nih lo kada bisa nang, kayak orang kota nang babi be belis -be -be -be -be on bed segala macam hmm bacoy -cure goreng nah apa segala macam hanya terlihat nang hanyar lah Kenapa baju yang nih? Piano, baju Baju Ada baju apa dulu, ada baju-baju pejunnya. Itu nah, apa yang Cuma nana, abang Odi, abang ini kan datang, tertentu paruh cucu dan <tuk> anak jelaskan ya, <tuk> Oden. <tangan> <tuk tangan> Aku dipukul leluh kuitan itu, di mana mana kuitan itu, mana abang itu, mana anak-anak Itu leluh, leluh, leluh, leluh, leluh, leluh Oh, Den, Den Oh, Den Oh, Lek, Den, den. <gulis> Ya, aku, sambil ke keluarga aku, aku akan singbulikan, di mana-mana -din. semalam Semalam, semalam, aku dinikan singbulikan, aku di mana-mana cam kamu nyaman banget kau yang hari, Aku yang mau halus, siapa yang mau halus ke aku? Kamu tahu lah Den, o oh, Den bulik Den Den bulik Den orang kampung pulang ke kota bulik kita doa harapan ada juga di belakangnya, eh hmm, ada juga belakangnya lah jangan -an. iya, kan? kata tinggi, makam tahu kalau kita balik dukung pada kan, dukung yang paling penting Iya ah kalau kata kurang lagi orang kasih saya, kaya, yang mau, Hai, tapi mewah, mewah, mewah, mewah. Ada ada dirinya, satu mata, satu satu satu. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai,